Kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesal. Orang sukses selalu mencari jalan, orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target saya enaknya bukan saya menunda nunda tapi emang waktunya yang gak ada Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia Pasangan di rumah selalu marah-marah Hari ini saya belum sukses soalnya gak ada kesempatan, gak ada uang, gak ada waktu, gak ada dukungan, gak ada keterampilan Ya versinya sih mungkin berbeda-beda Tapi ujung-ujungnya sih sama aja Alasan Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu gak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah. Alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customer salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya, semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. ...sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan... ...berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan... ...siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya...